Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengatasi Vegas yang kalau kalian buka multifile itu jadi tracknya jadi banyak banget gitu jadi kayak nih kayak gini kayak 18 track gitu Apa-apaan coba <laughs> Kalau kalian lihat ke atas gitu kan Jadi ini setiap videonya itu enggak langsung buka di tiga track jadi ini saya kan misalnya ada tiga track ya track audio satu sama dua sama track videonya gitu tapi kenapa pas dibuka banyak gitu sekaligus itu kenapa tidak ngebuka jadi tiga track aja daripada jadi 18 belas track gitu nah sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget ya kalau mungkin kalian misalnya uh, apa ngedekat footage ke sini gitu ya Kalian misalnya langsung masukin aja Contohnya kayak open gitu aja Dan kalian misalnya klik gitu ya Kalian pilih dan kalian open gitu Nah itu nanti bakal jadi banyak banget gitu Track yang ada di pegasnya Kalau kalian misalnya mau pindahin satu, satu satu Jujur ribet gitu ya Karena ya kalian harus pindahin Hapus-pindahin hapus Dan itu bakal ribet banget Nah mending kalian import lagi dengan cara yang sama gitu Kurang lebih kalian cukup Ya kalian cukup hapus saja dulu semuanya Dan kalian cukup klik kanan di sini Kalian cukup klik yang video track gitu Insert video track Kalian insert audio track Dan insert audio track lagi. Nah, cuman kalian kalau mau kalau kalian mau masukin, kalian jangan lupa klik yang track video gitu atau mungkin track yang ke-1, jangan kalian klik di sini. Karena kalau kalian klik yang ketiga ini nanti hasilnya bakal kayak yang tadi gitu ya, kurang lebih gitu ya. Di sini kita akan coba aja gitu ya sekali lagi. Nah nanti bakal jadi 20 gitu tracknya Dan itu jujur kan ngeselin banget Dan sini kita akan klik aja yang ke 1 gitu ya Dan kalian cukup klik yang file Lalu kalian open Lalu kalian cukup pilih video mana yang mau kalian masukin Ya mungkin kalau kalian misalnya mau masukin Banyak video dalam satu waktu gitu ya ke Vegas Kalian bisa klik yang open gitu ya langsung aja Dan nanti akan terbuka di tiga track gitu ya Jadi kayak gini Dan kalau kalian tadi lihat kan hasilnya Kalau yang uh, kalian klik yang paling bawah ini jadi banyak gitu ya Nah jadi kalau kalian misalnya pilih track yang paling bawah itu otomatis kalau kalian misalnya buka 100 video nih itu bakal jadi banyak banget tracknya gitu karena itu kalau setiap video yang masuknya itu bakal jadi track paling bawah, track paling bawah, track paling bawah gitu kecuali kalau kalian misalnya klik track paling atas lalu kalian masukin gitu dan kalau mungkin kalian misalnya mau masukin satu-satu sebenarnya bisa aja kalau filenya sedikit ya mungkin 2 atau tiga ya nggak jadi masalah kalau udah 5, 10, 20, jujur males, fa, eh, bener <laughs> Karena untuk editor, biasanya editor-editor itu atau mungkin 3D artist gitu ya, atau mungkin artist gitu ya, ya tapi bukan artis secara begitu itu biasanya males. Memang jujur saya juga males gitu kalau masukin video satu-satu gitu ya, sampai seratus, ogah banget. Mending saya cari kerja lain gitu kalau kayak gitu. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya, untuk video tutorialnya. Mungkin kebanyakan ngobrolnya ya. Dan ya udahlah gitu ya, nggak apa-apa. Dan for watching. Bye bye.